Halo semua balik lagi sama aku nih Dwi Surbakti kali ini kita mau main game live after ini gamenya udah ada dari 2000, ber 2000 berapa ya tiga tahun atau dua tahun yang lalu aku pengen banget sih game main game ini dari dulu cuma HP aku nggak sanggup karena aku udah berhasil upgrade HP dan aku rasa ini sanggup jadi aku mainin lagi menikahannya guys coba karena temen aku ada main game ini dia sampai top up top up gitu sampai jual-jual senjata gitu guys aku jadi kepengen nyobain gimana sih gamenya grafiknya bagus ya bagus grafiknya gak mengecewakan lah ya kan grafiknya oh ya jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys ya di share linknya bagi kamu yang belum subscribe subscribe ya lo guys ini kita ikuti tulis Holmes selalu dengan dia ya kan Bagus, kayak, kayak main di konsol atau main di PS gitu tampilan grafiknya bagus, anti Kayak apa ini? Itu zombie tuh, zombie ya Sampai nyerang helikopter gitu zombie Watch out, Tuh, udah sampai sana aja sih, harus. Yuk, kita ikuti ya. Gus, grafinya aku suka. Ini game, game grafinya nggak nanggung gitu loh. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke okay. Open Lama kali buat pintu itu aja Terus Wah zombie Mana nih Yang <SILENGALAN> zombie nih Lo dia mau sendiri okay. cepat cepat cepat, oh naik tangga, oke okay. bagus klovy aku suka nih game ya, ya namanya udah game ya, udah, udah mulai mulai lama udah lama ya kan kemarin aku bagus sama oh apa tuh? Ada anjing, ada anjing doggy. Ini anjing kemana? Aku udah anjingnya, guys. Open the doors, nggak nge-lag nih, bagus. Oh iya, aku pakai redmi note 10s. Nggak nge-lag, bagus ya. Anjingnya kenapa? lemas? comfort bikin dia jadi jinak, ya terus ke mana? Ini ambil perlengkapan ya. Ambil tas. Itu aja. Oh, udah itu ya? Centernya enggak? Uh, ada shotgun, guys. Ini sih kalau game-game zombie itu selalu kayak gini gitu, enggak enggak bukan ada ada storynya bagus deh kalau game jombi itu bukan asal sekedar game-game zombie gitu kan Pak nih ah hati dong anjingku gini wah wow, ada yang ngasih ini Oh, ada gak ngasih ini ya, sampunya kayak bom asap gitu dan dia lepas gitu. Oh my god. Anjingnya mana? Dia ada story-nya bagus gitu, bukan asal-asal nembak-nembak nggak jelas. Bagus sih. Gitu. anjingnya, Selamat anjingnya. My name is Holmes. I'm from Happy. I'm came to the sister. Oke. Okay. Mana homes ini, kan? Pintu ini, ini elevator atau lift. Panjang ini lagi, ini bekas mall nih, guys. Woo, wow, sampai di sama deh. Wow, wow, wow. Jangan bergerak, jangan bergerak. Si manusia. Jangan so. Ini adalah, ini adalah. Jangan tembak, jangan Ini adalah, Holmes. Oke, okay, ini teman aku katanya. Oke. Okay. Apa yang kita diskan? Where safe from now? Kau harus kita selama malam dari sekarang. Berani yakin banget dari selama. Andi. Perempuan kok namanya Andi? Oke, okay. terus bendek Bendik. kayak gitu nambah darah ya kan? Ini eh, laki-laki, perempuan namanya Murphy gitu. Aduh, enggak, nama Jessica atau Anna. Apa gitu, Murphy, gitu. laki-laki di Indonesia ini, Murphy, ini kata suka memainin alik nama bro nama laki-laki Alexei kan tebalin gitu bebas bebas ini mungkin udah udah dunia udah nggak udah nggak benar itu dunia namanya udah aneh-aneh gitu kan kan udah di zombie suka suka ti nama aja terus kita mana Bek, otak obat ya aku langsung disuruh bikin misi gitu, langsung nyerangi zombie. Sendirian. Eh, lah. Kejebang banget sih. Aku masih main loh, baru main kok langsung disuruh misi sendirian gitu loh. Tuh, tuh nih, zombie. Hmm. Cemal ya Anak baru disuruh solo gitu. gak ada yang ngawani. iya kan solo, anjingnya gak ikut sendirian gitu, disuruh ngapain nah, disuruh bikin senjata belum cukup dong alatnya untuk bikin senjata Ini dia alat-alatnya untuk bikin senjata tadi, guys. Ya, habis cukup plastik alloy, mana tadi, deh, mejanya? Udah cukup dong, pastinya. Welcome, bikin senjata itu zaman-zaman gini, zaman-zaman udah ada zombie gini, udah pakai printer 3D, mungkin, guys. 9 detik jadi senjatanya. Namanya juga game, ya, kan udah kan terus mana kemana ya? naik atas lagi gue selama-lama ya guys kita sampai menit ke-15 kita udahan aja kalau misalnya banyak yang komen banyak yang apa kita lanjut main lagi besok-besok oke okay. cocok dia kelas sih ah? cocok abang dah disuruh ya, lompat mereka kau sampai bawah ini apa listrik-listrik ngomong ngomong-ngomong masalah apa aleski yo bro oh kamu balik oh tadi itu tes ngetes ya aku bisa enggak bikin jatah. oke okay. terus di sini ya Ya disuruh betul-betul nih -betul, hmm. gampang lah betul lagi aja kok cuman nah? lah slendi oke okay. apa nih hmm di mana pun oh kanjau nih guys, jahat mereka. Mereka nyuruh orang baru untuk masak jauh gitu, jahat mereka. Ya, yeah, what now? Apa sekarang? Terus apa? Gimana jomblanya? Hmm, jauh, geng. Suruh naik tanggal lagi ya, udah ngos-ngosan larinya Apa jemput anak-anak tadi? Mau betul kan? Eh, inilah bocah nih. sip the word. Ini apa nih kakak nih, jongkok-jongkok Ini kita mau bayang, habis nyata Oke Pocong penuh Mana orang itu? Uh, musuhnya udah mulai nge-lag karena aku mainnya sambil ngerekam layar ya mungkin dia agak nge-lag, tapi sebentar aja dong ini nembai monster ya, zombie zombie ya, wuh, sedap, sedap guys, gue bahaya kali bahaya nih, udah mulai ngamuk jom ya, udah mulai ngamuk. Oh itu kan nembak ya. Ini cuma aku tuh nembak ya. Pak nih? Aman land. Oh dari bawah ya. Anak zombie, anak zombie si Morpi ini mana? Itu di mana? Ngapain bawah, um? Kenapa zombie yang keluar asap-asap hijau gitu? -kir? Hijau biru gitu ya? Oh, datang helikopter. Untung selamat. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Makanya aku pernah aku nggak mau mati. Masih aku tinggal ini. Isuku sendiri ya dong ke sana. Onggah oh, oh, makanlah yes. aku. Onggah, oke baik guys. Aku diselamatin duluan, baik baik banget baik baik panjang banget helikopternya, sempat ada yang naik jatuh, jatuh mungkin jatuh guys bagus dia, dia ada jalan ceritanya saya suka game-game kayak gini musiknya bagus gitu kan apa namanya grafiknya lumayan Yalah, kayak, namanya gamenya berada kan? Sesnya pun sesnya itu tinggi loh sampai hampir 5 atau berapa giga gitu kemarin aku downloadnya. Wah ini dia udah kami Udah nunggu saya copy saya copy saya ini. Tinggal menunggu sih. Skipnya ya, filenya sama. Bagus guys bagus. Kamu coba lah ya, download ini nanti kita bisa main bagaimana? Oh, mau kalau bagus-bagus guys sawa masih cekrono naik kereta disuruh ceng grafik, nggak tahu berapa disuruhin ya nyari-nyari ini mungkin kaitnya ya bajunya sama semua ada yang naik kereta jauh banget untuk nyari ininya apa namanya itu, guide misinya oke eh. Mana geng? Nama anjing aku Jamie, Jamie. Mana sih? Di lantai atas. Terus aku mau ke atas dari mana? Oh tangga. Ah di, mau ketemu ini. Justin, oke, okay, deh bukan melakuk lagi Justin. Hi, Justin guys, terus, thank you, thank you. Where is the story of the goodry king ya, king, king, itu king siapa itu kenal? Itu. Oh. Oke okay, guys, sampai situ dulu kita nyoba game live after ya guys ya, live after ini semoga kamu bisa jadi referensi kamu untuk main game ini ya game nya ada story nya jalan ceritanya bagus, grafinya bagus baguslah pokoknya bisa kamu cobain uh, di waktu-waktu senggang gitu kan ada siapa Rachel? Rachel? Justin? Oke okay. jangan lupa klik tombol subscribe nya guys ya jangan lupa di share ke teman-temannya bantu kami dong guys bantu bantu kami guys ya terima kasih dan salam newbies